Mengenal sisi lain dari Gunung Cakrabuana yang berada di titik perbatasan lima wilayah Majalengka, Ciamis, Subedang, Garut dan Tasikmalaya. Dari Gunung Cakrabuana juga mengalir air sungai yang menghidupi ribuan warga, yaitu Sungai Dwi dan Cimanuk namanya. Tahukah kalian? Gunung Cakrabuana juga disebut sebagai tapal batas kerajaan Galuh dan Pajajaran atau Sunda. Konon katanya nih pada zaman Revolusi tahun 1948 sampai 1949, pasukan Siliwangi melintas Gunung Cakrabuana dari Yogyakarta menuju Jawa Barat, tapi kemudian dihadang pasukan Sekarmaji yang bermarkas di puncak Gunung Cakrabuana. Gunung Cakrabuana juga merupakan jalur lintasan utama pasukan tempur TNI ketika pindah dari Jawa Barat ke Yogyakarta, dan yang paling terkenal ialah fakta 10 makam dan petilasan di area Gunung Cakrabuana tersebut. Namun bukan makam atau petilasan itu yang membuat Gunung Cakrabuana angker dan mistis. Melainkan beberapa penampakan aneh banyak dibicarakan. Beberapa kisah yang dirangkum diantaranya adalah beberapa pendaki atau masyarakat setempat yang melihat penampakan harimau lodaya atau belang. Uniknya, harimau itu akan muncul jika pejalan kaki atau pengunjung gunung melakukan hal yang tidak sopan atau melanggar aturan. Kemudian konon katanya nih, di Gunung Cakrabuana bersemayam seorang pendekar sakti Mandraguna yang dijuluki Kijago. Kijago inilah yang terkenal mengajarkan ilmu silat dan ilmu kebatinan pada muridnya. Gunung Cakrabuana berdiri kokoh dengan ketinggian 1721 meter dari atas permukaan laut yang membelak empat kabupaten di Jawa Barat menjadi pilihan para pendaki dan pecinta gunung untuk ditaklukkan. Gunung Cakrabuana juga pernah diusulkan menjadi Taman Hutan Raya atau Tahura. Usulan ini muncul dari warga 5 kabupaten yang daerahnya berbatasan langsung dengan gunung itu. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Misteri kemunculan satwa langka tersebut bukan hanya di Gunung Cakrabuana aja nih Kali ini warga desa Singkawang kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi Juga dihebohkan dengan adanya penemuan jejak hewan buas yang diduga mirip harimau Sebelumnya warga kecamatan Pemayung dan kecamatan Bajubang menemukan bangkai hewan ternak sapi Yang diduga dimangsa oleh harimau Dari informasi yang didapat Penemuan jejak harimau tersebut bermula dari unggahan Facebook atas nama info batang hari. Unggahan ini diposting sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut dengan caption ada penemuan jejak Datuk Belang lagi. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Jambi, Rahmat Saleh mengatakan sudah mengetahui adanya informasi tersebut. Menurutnya saat ini pihaknya telah memasang beberapa kamera pengintai untuk memantau pergerakan hewan buas itu. Sementara itu Kapolres Batanghari menghimbau masyarakat yang mayoritas petani dan peternak untuk tetap waspada saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Masyarakat tetap bisa berkebun namun selalu berhati-hati bila menemukan dugaan hewan buas, segera melaporkan kepada polisi, tutur Hasan. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian?